Selamat siang, Mbak. Rea siang sehat, Mbak. Alhamdulillah. Sekarang, Mbak Rea uh, beda apa ya? Beda gimana? Kalau dulu kan saya lihat Mbak Rea itu agak gendut. Sekarang kelihatannya ideal banget, berisi kencang gitu. Apa sih resepnya, Mbak? Iya, saya sekarang konsumsi Slimming Herbal. Hmm. Mengapa Mbak Rea memakai Slimming Herbal dan awal ceritanya gimana itu? gini saya kan dulu sering dibully ke muka kayak gitu ya uh, berat badan itu sampai 60-an lebih lah mm -hmm. ya 60-an lebih terus ah pokoknya uh, baju-baju udah pada nggak muat semua nggak cukup teman-teman juga bilang tuh sama si gendut sama si gendut-gendut gitu jadi kan saya minder gitu kan mau main juga minder jadi ya cari-cari di online gitu ya, kali aja ada yang bisa buat nurunin berat badan terus saya nemu ini, apa namanya, Slimming herbal iya Denatur, ya, Denatur. Hmm. saya coba, Alhamdulillah cocok hmm. dan sekarang <coughs> Alhamdulillah banget sih nggak pernah dibilang gitu-gitu lagi oh gitu, e, setelah mengkonsumsi Slimming herbal apakah ada efek sampingnya Mbak Ria? efek sampingnya nggak ada sih ya, gak cuma ada, ya? paling sering pipis aja gitu kan Terus apa namanya uh, buang air besarnya lancar hmm. gitu. Mendapatkan slimming herbal dari Nature itu Mbak Rea sulit nggak dapatnya dan dari mana itu awalnya? Nggak sulit sih ya karena di online online juga banyak kan ya yang jual. Seperti hmm, itu. Betul. Uh, Mbak Rea sudah mengkonsumsi dan merasakan sendiri kalau uh, pendapat Mbak Rea. Bagaimana khasiat dan manfaat slimming herbal dari denaturil? Khasiatnya itu luar biasa sekali ya. Karena dari yang saya apa namanya? berat badan 60-an lebih itu sekarang sudah turun hampir 10 kilo. Turun 10 kilo. dua, hmm. iya. Walaupun pipi masih tembem gini ya. Turunan ini mah. Oh, turunan. <laughs> Tapi, iya. Tapi kalau di badan itu uh luar biasa turunnya. Asal rutin aja. Oke. Okay terakhir Mbak ada pesan atau saran dari Mbak Rhea untuk ibu-ibu atau remaja putri barangkali ada yang menginginkan tuh ideal kenceng sehat eh, seperti Mbak Rhea, gitu ya buat kalian semua yang di rumah mau ibu-ibu bapak-bapak semuanya juga buat remaja ABG juga ya yang mempunyai berat badan lebih yang merasa badannya itu gemuk, bisa konsumsi slimming herbal, Slimming herbal bisa didapatkan di online, banyak kok yang jualan online. Aku juga cocok, cobain aja. Baik Maria, Rhea, nggak terasa udah siang, saya mohon pamit. Dan terima kasih atas waktu dan kesediaannya bisa ngobrol bareng saya. Semoga Mbak Rhea tambah cantik, sehat, dan sukses selalu. Amin, terima kasih. Buat kalian,